Bayi merupakan anak manusia yang belum lama dilahirkan Setelah kelahirannya, bayi akan dirawat dan terus tumbuh dalam asuhan orang tua atau keluarganya Berbicara tentang bayi, ternyata ada kisah seorang bayi yang terlahir dua kali Lebih tepatnya, bayi ini dimasukkan kembali ke rahim ibunya setelah dilahirkan Seperti apa kisahnya? Dan berikut kisah bayi yang dilahirkan dua kali versi doktrin apa kisah ini datang dari seorang ibu di Texas, Amerika Serikat yang bernama Ibu M pada tahun 2016 Ibu M ini selalu berhati-hati dalam menjaga kandungannya ia rutin melakukan tes USC atau ultrasonografi di usia kehamilannya yang ke-16 minggu suatu ketika dokter menemukan kejanggalan pada kandungan ibu M yang mengharuskan ia untuk diperiksa lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan dokter memberitahu bahwa ada hidrak dengan bayi atau janin ibu M yang masih dirahim itu dan benar saja bayi ibu M menderita teratoma sacrosigel atau SCT yang merupakan tumor paling umum terjadi pada bayi baru lahir itu kata dokter SCT biasanya tidak bersifat kanker meskipun mengandung pembuluh darah besar yang dapat menekan jantung janin yang sedang berkembang namun sayangnya tumor besar di tubuh bayi ibu M termasuk yang membahayakan keselamatan bayi maka dari itu dokter harus melakukan operasi pada janin ibu M guna mencegah gagal jantung dengan cara mengangkat tumor di tubuh bayi yang masih berada di rahim tersebut Walaupun tak mudah, Dr. Kes dan rekannya Dokter Oli Yinka akhirnya melakukan operasi darurat selama 5 jam untuk menyelamatkan nyawa si bayi Kata Dokter Kes, operasi pengangkatan tumor sendiri hanya membutuhkan waktu 20 menit atau lebih Namun, proses pembedahan rahim itulah yang memakan waktu agak lama Ibu M dioperasi pada saat usia kehamilannya menginjak ke 23 minggu 5 hari. Dan benar saja saat bayi berhasil dikeluarkan dari rahim, ukuran tumor nyaris lebih besar daripada ukuran bayi. Untungnya operasi pengangkatan tumor di tubuh bayi Ibu M berjalan dengan mulus tanpa ada kendala. Setelah tumor berhasil diangkat, bayi tersebut segera dimasukkan kembali ke rahim ibunya dan rahim pun ditutup. Efek dari operasi ini, Ibu M diharuskan beristirahat selama sejaga kehamilannya sampai bayi itu terlahir kembali. Dan tepat pada tanggal 6 Juni 2016 atau 13 Minggu setelah pengoperasian, bayi Ibu M lahir kembali dengan berat 2,2 kg dan diberi nama Lini Hop. Dan itulah kisah seorang bayi yang dimasukkan kembali ke rahim ibunya setelah dilahirkan atau terlahir dua kali. Saran dari Om Bos pada para perempuan yang sedang hamil untuk terus berhati-hati dalam menjaga kandungannya dan sering-seringlah memeriksakan diri ke dokter yang bersangkutan. Dan untuk ibu M dan bayinya semoga dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Saya Ombos, jika banyak kesalahan, Ombos pasal seluruh dewa direksi ke kanak-kanakan pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.